Untuk menjaga situ pergerakan, kepada orator selanjutnya. Iya, kok, Kak. Gum, DPRD Kabupaten Wajo, sampai hari ini kawan-kawan sekalian belum menyatakan sikap bahwa mereka telah menolak kenaikan BBM pada hari ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah anggota dewan yang terhormat yang katanya adalah perwakilan dari masyarakat sekarang bukan? dalam hari ini menerap keras menikmati harga BPN karena kenapa? karena ini adalah solusi yang tidak tepat ini adalah solusi yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat contohnya saja, ketika ketika harga BPN tetap bertahan dalam hal ini, yakinkan dan pastikan yang kaya sangat kaya dengan diskusi-diskusi. Betul, tuan Betul. Terkait dengan aspirasi yang disampaikan hari ini, saya sebagai pimpinan dewan sebagai perwakilan masyarakat di Kabupaten Bajo walaupun kami tidak semua hadir, tetapi sesuai dengan pembicaraan kami dengan teman-teman lain bahwa secara kembali kami tidak eh, setuju dengan dunia ini tetapi terkait tekanan ini eh, bukan kewenangan kita ini adalah kewenangan pemerintah pusat tetapi tetap kami mendukung eh, mendukung aspirasi tadi aspirasi masyarakat yang diwakili oleh eh, para adik-adik Ananda eh, dari Himpunan Mahasiswa Islam Aini Cawang Wajo. Ditakatkan itu, Insya Allah saya sebagai pimpinan akan bersurat kepada Bapak Presiden dan juga kepada Ibu Ketua Diri. Untuk disampaikan aspirasi hari ini. Tanah Anda di Jakarta. Ah, mahasiswa hari ini, luar biasa bisa menurut suatu hari ini. Ini adalah persiapan untuk teman-teman yang menurut suatu hari ini. Di antara ratusan mahasiswa yang ada di Bukit Bajo, hari ini saya melihat wajah-wajah mahasiswa yang peduli di antara bangsa kami. Yang terhormat, Ketua IPNB Omotori Wajo Yang terhormat, Bapak Wakil Ketua Sekaligus Ketua Kami Wajo Di sini firman saya Yang... Wakil Ketua, Bapak Wakil Terima kasih banyak sudah bersama kami Yang terhormat, Bapak Wakap Progres Bersama seluruh jajaran Yang saya hormati Kakanda Sekretaris satu pernyataan berdiri, "Kakak kakanda terima kasih sudah mengawal Kabupaten Bandung sampai hari ini. Yang saya katakan, seluruh teman-teman sampai sedikian. yang sempat hadir, saya ada, ada Pak Agus, Pak Firman Mulis, yang lain yang hadir, dari Bajim Peron, terima kasih kakanda -kak. sudah bersama teman-teman mahasiswa -teman hari ini, mengawal bersama aspirasi masyarakat." Hari kali ini masalah waktu saja. Lima tahun yang lalu saya berada di sini dan saya mau ke depan lima tahun satu tahun ke depan kalian harus ada di sini. Sebenarnya hari ini saya adalah bekerja dengan uh, BPT, tetapi karena ini urgent demi bangsa dan negara saya harus Pak Ketua, Pak Wakil berada di tempat ini. Bagaimana kita mengawal sama-sama pengurangan subsidi BBM ini? Jadi bukan hanya kesannya ini pengurangan. Katanya saya diskusi dengan Bupi Mas sebelum di sini bahwa semuanya negara kita ini terbebani dengan subsidi. Hanya saja peringkat hari ini belum siap untuk itu. Terus regulasi yang ada juga belum bisa kita ubah. Tetapi saya tidak percaya. Teman-teman ini berkembang terus supaya manusia akan meningkat Saya ingin dan percaya ke depannya Pada saat teman-teman ini akan menjadi uh, pemangku kebijakan Insya Allah itu akan bisa berubah Kalau ah. teman-teman tidak banyak yang akan main jet-jet, main, main, main social media Ada yang masih sempatnya waktu untuk hari di sini Itu yang membuat saya semangat hari ini bahwa Insya Allah Indonesia dapat ini akan lebih baik Kalau karena itu berpindah tanpa teman-teman mahasiswa kami yang Bali tidak bisa apa-apa kami bukan pengampu kerjaan kami salah satu, -satu pemampu kerjaan tersebut, hanya menunjukkan tetapi yang mengambil kebijakan tertiri dan kaki itu presiden makanya ke depannya agar yang ini harus berada di puncak kemungkinan tersebut untuk mengubah, mengubah kerjaan seperti ini contoh secara pribadi, secara Terkadang saya merenung, ah, bagaimana cara ini bisa berubah. Saya terserah sedikit deh, kelas maling kemarin Ujang dua saya ke Bidung Panuang, Sehingga dikira untuk kita sama-sama Saya sempat mendekat-mendekat dengan di Saat maling-maring, BBM sudah banyak maring siantri Mereka tidak masuk mulit deh, kemudian rekomendasi hasilnya keempat deh Sampai memakamu saya, sampai memakamu saya, sampai saya sampai tapi inilah Negeri kita hari ini, tetapi sama seluruh perhatian ini karena ada yang bisa membantu kami hari ini hari dari sini. Kenapa? Kehadiran teman-teman di sini akan menjadi moral kami, Bagaimana merek kita akan menyulat pasti ke sana. Bahwa kami ini di depo terus. Kami disambut sama ada hari, hari ini. Karena saat kami masalah terdekat, ya? tetapi kan kami dalam bakat politik, Tanpa kelebaran berat, pasti itu akan menjadi politik praktis yang sampai kebantingan Hermanari, kebantingan negara, kebantingan Pak Gatot, kepentingan Pak seperti itu enggak, tetapi kalau ada ya itu berhari-hari, itu adalah kepentingan lagi yang mengurusi. Berhari-hari, apakah nanti soal penyadapan ini kita akan kirim ke sana, kita akan jadi pelatih kan? Semua teknologi kau ada di itu intinya. Hmm. Ya, kami pengurus himpunan mahasiswa cabang Wajo bersama anggota Dewan Perwakilan. Kabupaten Wajo menolak kenaikan BBM bersubsidi Bismillahirrahmanirrahim saya Ketua DPRD Kabupaten Wajo bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Wajo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan memperbur kondisi ekonomi rakyat terutama usaha kecil, menengah, umkm yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid.